Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi kita Kebetulan kita ini lagi istirahat Dan melihat potensi alam yang berupa pisang tandu Maka kami sempatkan kembali di warung Dengan harga Rp guys. Dan ini adalah jenis ikan apa pisang tandu Begini cara melukinya guys Nah lihat ini ya ukurannya gede dan tidak berbunyi guys baik sekali untuk kita bikin keripik untuk dimakan bisa juga untuk dijual nah inilah rangkaian proses pembuatan keripik pisang dari pisang tandu ayo kita saksikan jangan lupa ya like comment and share bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan itu adalah gratis mudah-mudahan dengan subscribe Selamat menerima berbagai informasi-informasi yang ada dari sahuna Channel Dan kami berhubungan semua kepada sehat dan dimudahkan atas segala rezekinya Amin, selamat menyaksikan sajian video kami ini selanjutnya kita iris ya kita potong-potong dengan menggunakan alat ya ini alat praktis sekali jadi kalau pisan tandu itu langsung di atas wajan kita iris-iris guys dan ini hasilnya dan untuk merenyahkan itu harus diseimbangkan dengan minyak tidak boleh terlalu banyak juga dan Minyaknya dipastikan sudah panas, jadi kenapa kita langsung uh, mengirisnya di bawah supaya tidak lengket? I'm not able Nah, ini namanya pisang tandu guys ini pisang tandu ini, ini pesan tandu ini kalau harus dikelupas. ini sekurutinya nah halo oh. nah, kalau sudah ditiris lalu kita angkat guys dimasukkan Begitu. Begitu. ya jadi sudah ini. Ini yang belum, ini yang masih belum dikukus, baru digoreng. Baik, demikianlah sajian proses pembuatan keripik pisang tandu dengan sederhana dan bagus untuk makanan keluarga dan bisa juga untuk dijadikan bisnis. Ya, demikian jangan lupa like, comment and share. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah ditiris lalu kita angkat guys dimasukkan gitu, gitu. ya nah, jadi sudah ini ini yang belum ini yang masih belum dikuiti baru digoreng